Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar baik, kabar terbaru mengenai idola kesayangan kita. Menemani santai malam kalian saat ini bagaimana akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar update mengenai Lasting Gejora. Di pertama persahabat ada postingan dari A.A.B. Nimolyana Sofian 2 jam yang lalu mengunggah foto terbaru nih persahabat ya bareng calon istri, aduh insya Allah banget ya bulan depan dikabarkan A.A.B. Nimolyana Sofian akan menggelar akad nikah persahabat ya di kota Bandung berharap banget keluarga besar bisa berkumpul bersama kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya persahabatan dari akun Instagram Leslor Boy Update Al Fatih Bilar mengatakan, "Aduh, cie, terah jadi pengantin ya, sampai di Sofian. Bentar lagi katanya mau jadi pengantin ya, masya Allah. Doakan yang terbaik ya untuk Alba di Sofian. Mudah-mudahan lancar sampai hari H Amin." Dan selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada potret cidukan vitamin yang sangat membahagiakan Bunda Lesti Keciora kembali tersenyum Berkumpul dengan para teman-teman akrabnya persahabatnya Masya Allah, Alhamdulillah kita selalu bersyukur Mendapatkan kebahagiaan dan melihat senyum dari Bunda Lesti Kejiora Kita lihat juga di IG-nya Kak Sandi ya persahabatnya Ternyata Kumpulnya bareng dengan Kak Loli, ada juga Dinda Hau, persahabat ya. Mereka lagi ngocok arisan nih, Masya Allah. Alhamdulillah pecah telur tuh. <laughs> Kak Melody mendapat Arisan, persahabat ya, Masya Allah. Kebersamaan dan tentunya melihat momen ini kita merasa bangga dan tasnya bahagia. Apalagi melihat senyuman dari Bunda Lesi Kejora. Yang terlihat, persahabat ya, tersenyum sangat bahagia, Masya Allah. Sehat-sehat terus untuk Bunda L, sehat selalu pokoknya untuk Lesti kecerahan doa yang selalu kita berikan untuk kesayangan kita semuanya Dan berikutnya juga persahabat ya Bunda Lesti Ini mengunggah foto persahabat ya Baru saja memposting foto kebersamaan dengan teman-teman arisannya Ada Kak Melody, ada Kak Sania, ada Kak Loli Persahabat ya, ada Kak Marjin juga Masya Allah banget, ada si Haju juga di sana, Pokoknya luar biasa Mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka Dan semoga selalu mensupport Untuk Bunda Lesti Keciora Dan disimak juga persahabat ya Abdi Mulia Sobyan berkomentar Memberikan love 3 Untuk postingan foto Bunda Lesti Keciora Dan Bunda Lesti pun meneruskan Sebuah kalimat Masya Allah Mamayu katanya tuh, luar biasa kita bahagia banget ya, kembali aktifnya sosial media Bunda Lesti Kejiora Alhamdulillah Dan kita lihat juga Adi Sky berkomentar Welcome back Ibu Ketum, semangat Masya Allah Semuanya mensupport, semuanya mendukung untuk Lesti Kejiora Kemudian juga persahabat ada kabar dari Indosiar mengenai jadwal live konser The Academy 5 Perhatikan di top 18 grup 2 Rison Hari Senin mulai hari ini tanggal 24 Oktober 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Top 18 grup 3 show hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk top 18 grup 3 resort itu hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Top 18 grup 4 show. Hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan top 18 grup 4 Rison, hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Itu jadwal live konser Dangdut Akademi 5. Dan terlihat postingan Bunda Lesi Gejora pun persahabatnya masih terpampang nyata di Unggahan Indasiat. Sepertinya Bunda Lesti memang tidak diboykot persahabat ya, Bunda-bunda mudahan Lesti Kejora bisa kembali tampil di acara Indosiar Dangdut Akademi 5. Dan kita lihat juga kalimat caption info yang dituliskan oleh Dangdut Academy Indonesia, Dangdut Ini dia update jadwal live konser The Akademi 5 pekan ini. Jangan lupa save dan share ke teman-teman saudara, tetangga, semuanya deh. Kasih tahu dan ajakin mereka buat nonton The Akademi 5 ya biar makin seru, teman sahabat ya. Berharap banget Bunda Lesi Kejora bisa kembali tampil. Dan pastinya warga Konoha, sahabat menunggu dan selalu menyaksikan kalau ada Bunda Lesti Keceoran. Tetap doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Masih menunggu kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih, update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti kejora tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.